Tim balai konservasi sumber daya alam Jambi Resor Batanghari sedang menelusuri jejak kaki harimau di jalan kebun karet di desa Batin, kecamatan Baju Bang, Kabupaten Batanghari, Jambi. Hanya jejak dan belum ada yang melihat pemiliknya. Tapi itu sudah cukup bagi tim untuk memperingatkan warga setempat agar tidak pergi ke kebun seorang diri. Eh, tapi tunggu dulu. Sebelum lanjutkan ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like-nya, ya. Ketua BPd Desa Batin mengatakan, "Jejak kaki harimau tersebut ditemukan warga setempat yang kemudian melaporkannya ke BKSDA. Jejak ditemukan pada Senin dan tim dari BKSDA Resort Batanghari." datang ke lokasi pada Selasa. Dari beberapa jejaknya, harimau itu diduga melompat ke kebun karet warga. Penyelidikan serupa juga pernah dilakukan tim BKSDA Bengkulu, Lampung. Bedanya, mereka menyelidiki penampakan harimau Sumatera di jalan provinsi yang menghubungkan Kabupaten Lebong dengan Bengkulu Utara berdasarkan bukti penampakan yang berupa foto di kamera ponsel. Penampakan harimau tersebut berada di kawasan hutan lindung Bukit Daun, wilayah Bukit Resam, antara kecamatan Padang Bano, Kabupaten Bengkulu Utara dengan kecamatan Tubei, Kabupaten Lebong. Saat itu kendala dihadapi karena kondisi tanah kering, bukan becek sehingga tidak meninggalkan jejak. Beredar sebuah video yang memperlihatkan seekor binatang kaki 4 berloreng berkeliaran dalam perkebunan karet. Video berdurasi 49 detik itu tersebar di media sosial hingga ramai diperbincangkan netizen.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 Macan tutul tersebut ditemukan warga sedang berkeliaran dalam perkebunan karet pada tanggal 25 Juni 2022 kemarin. Dari informasi warganya, macan tutul itu berkeliaran dalam keadaan berjalan pincang. Dalam video yang beredar juga terlihat tubuhnya agak kurus dan tak begitu agresif saat didekati warga. Ia sudah menghimbau masyarakat untuk tidak menyakiti atau memburu binatang liar itu. Warga juga diimbau untuk tetap berhati-hati karena walaupun kondisinya pincang, namun macan tutul merupakan binatang buas. Agak berbeda dengan kucing besar terkenal lainnya seperti singa ataupun harimau. Macan tutul mungkin tidak sepopuler kedua kucing besar tersebut yang terkenal dengan gambaran kekuatan dan kegarangannya. Namun dibandingkan dengan kucing-kucing besar lainnya, macan tutul diketahui sangat adaptif dan mampu bertahan hidup hampir di banyak habitat di muka bumi ini.